Kolom satu huruf C Bidang seperti untuk kepada Alah di atas mindari tentang menentang Hadirnya sehingga ada tidak kau kecuali. Hadirnya sehingga ada tidak kau kecuali. Kolom dua, karena wahai Tuhan, karena mufakat nasof, karena tidaklah satu ada Allah menjadi kata semalaman angsa menjadi astraha menjadi sorong Menjadi mafati amal infaka Mazalah mabalihah Semua itu tak henti-henti Mada matinya seharian.